ulang lagi sama dia ini udah nyes Oke okay guys, karena ini pekerjaannya lama, jadi durasinya kepanjangan, cukup sekian aja nanti kita kembali lagi ke channel kita guys ya. Oke, okay, salam.